Biasa saja, satu sapinta jangan terlalu mengingatkan rasa karena kau susu bilang. Satria kan berpindah karena susah ya Jangan kau berubah, satria kan mendua cukup jaga hati biar tak cinta karena kau usang subilah satrakan berpindah karena susah ya dan ini semua tentang hati Jadi coba pikir kembali janji terlalu mungkin saingkari karena alasan terkabari Oh kasih kau begitu curiga Berubah kini kau berbeda Ikat sakuat atas nama cinta Satra suka paksa itu masalah Sesak cinta satu sapinta, jangan terlalu mengingatkan rasa karena kau usah subuh. Satra kan berpindah karena susah ya. jangan kau barulah. Satra kan mendua, cukup jaga hati biar tak pindah karena kau Su bilang Sakraka berpindah karena susayang sayang karena susayang sayang sa cinta satu sapinta jangan terlalu mengekan rasa karena kau usah subilah satrak kan berpindah karena susah yang. jangan kau ber Bilang, sadarkan berpindah karena susah yang, karena. Su